Baik. Buka Quran surat 7 ayat 205. Quran surat 7 ayat 205. Doa itu disebut zikir di ayat itu. Jadi kalau Ibu sedang berdoa, itu sedang berzikir. Wa rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan jahri minal qaul. Ada ayatnya? Oke. Okay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 inna nahnu nazzalna zikra kami turunkan Al-Quran sebagai zikir menghafal Quran zikir Quran surah 54 ayat 17 ayat 22 ayat 32 ayat 40 Al -Quran kami akan mudahkan Al-Quran untuk diingat dihafalkan zikir sebagai zikir kepada Allah ibu setelah sholat baca subhanallah alhamdulillah Allahu Akbar zikir Quran surah keempat ayat 103